Angin kutitipkan salam beserta cinta dengan rasa penuh berat hati. Saatnya aku harus pergi lagi. Suatu saat nanti, jika aku kembali, aku harap engkau ada di sini dan masih terlihat senyummu. Aku rindukan itu semua. Aku tak bisa lupakan jejak kita akan hilang dari pikiranku Perpisahan Hanya kata peninggalan sejenak Dari tempat persinggahan kita Tidak ada alasan jiwa untuk saling melupakan Kenangan yang pernah kita rajut Kebersamaan akan terus terbayang Dalam naungan persaudaraan Walaupun kita terbatas jarak Waktu yang singkat ini Sangat istimewa untuk kita rayakan Aku belajar dari sang rembulan Yang selalu setia menyinari langit malam dengan cahayanya Walau awan menyapa kelam Walau bintang terlihat suram Angin dalam hatiku ini akan tetap membekas suatu kenangan Kau sungguh indah, supel, dan komunikatif Siapapun mengenalmu Pasti akan merindu Namun untukku Janganlah kau biarkan Aku terkulai lemas Dalam kehampaan Karena rasa rinduku Yang tidak kau harapkan Perpisahan memang menyakitkan Saat kita terlalu larut Akan kesedihan Namun dari perpisahan itulah Kita belajar arti sebuah kehilangan angin jagalah pesan-pesanku selamat tinggal angin sampai jumpa lagi